Dua bocah kembar di Pangandaran menjadi korban tabrak rombongan motor Harley atau motor gede, Moge, yang melaju kencang. Peristiwa kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Kalipucang-Pangandaran, tepatnya di Blok kedung Lumpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Satu rombongan motor gede, dua di antaranya menabrak dua bocah kembar yang hendak menyeberang. Satu saksi warga setempat, Idin, mengatakan, peristiwa berawal saat rombongan kendaraan motor Harley melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran. Menurutnya, yang menabrak pertama merupakan motor gede berwarna putih, lalu yang berwarna hitam. Tarik kan? Kencang. Kencang ya. Sampai-sampai oh, situ. Yang, yang, yang nabraknya yang pertama ini. Itu kaya? Yang terkongsi ke... oh, ini. Hmm. Hmm. Itu kondisi gimana Pak? Langsung tinggal korban, langsung tinggal tempat di lokasi. Kini kedua korban dinyatakan meninggal dunia. Kondisi korban pecah kepala. Korban, bocah kembar yang tertabrak motor gede, Moge, ini sudah dibawa ke rumah duka. Dua korban bocah kembar ini bernama Hasan Firdaus dan Hussein Firdaus, masih berusia 8 tahun ini putra dari pasangan Wasmo dan Empong warga di Blok Kedung Palumpung, Dusun Babakan Sari RT3 RW5, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kanit Lantas Polsek Kalipucang, Bripka Agus Diksi menyampaikan, pada hari ini Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, telah terjadi laka lantas antara pengendara roda dua jenis Harley Davidson dari arah Padaherang menuju Pangandaran dalam keadaan konvoy. Akibatnya, kedua pengendara motor Harley mengalami luka ringan dan penyeberang jalan Hasan dan Husen meninggal di TKP. Hasil analisa sementara, kejadian tersebut akibat kelalaian pengendara motor mengendarakan kendaraan dalam kecepatan tinggi. Dan kini, kedua bocah kembar sudah berada di rumah Duka dan Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, sore ini akan langsung disemayamkan. Sementara untuk kedua kendaraan motor Harley, kini masih berada di Mapolsek Kaliputang.